buat belah mau belah mau dibakar. Halo guys, selamat datang di YouTube channel ketemu lagi bareng sama Anfray. Oke okay, untuk video kali ini uh, di malam tahun baru tepatnya ya guys. Dan di belakang gue ini udah ada yang kipas kipas guys. Ya seperti apa? Nanti keseruannya di malam tahun baru ini ya kan. Langsung aja kali ya, kita langsung ikutin aku. Hei, halo, Pak. Hei, kawan. Hey. Wah, selamat tahun baru ya. Ya, selamat tahun baru 2001 ini tambah sukses. Amin. Enteng jodoh. Amin. Kawin. Amin. <laughs> <laughs> ini, guys, ini pakarnya kebun jeruk. Ya, selamat <laughs> tahun baru buat rekan-rekan semua di Jalan Jeruk Maris 3 Semoga saja tahun 2001 ini. Tambah sukses dan tambah cemerlang oh, di dalam kehidupan yang akan datang Mantap Ya silakan diteruskan penarikan saya Anwar Impa'i Ya yeah, oke okay guys Jadi nih guys Ini ada Bang Doni guys Lagi kipas-kipas Ini karena apa sih bang? Ikan kerapu Ikan kerapu Pernah rasain gak guys ikan kerapu uh, Dapatnya dari mana bang? Mancing di laut Wih mancing di laut Lautnya di mana bang? Oh, wis jauh, guys. Lawannya di, jauh, guys. Lawannya, eh, bang, mau nyobain bola enggak, bang? Wd, wdi, hey guys, ya, malam ini lagi kipas ikan <laughs> wih, deh. Hey guys Kita kipas-kipas, guys, di malam tahun baru, guys. wih, mantap, wdi, hmm. Wangi, Wangi wangi, <laughs> jadi, es dibolak balik guys, biar gosong ya, gosong lagi, bolak balik, Oh, dibolak balik, ini, rasanya begini, oh, wih mantep pak, wih di, cakep, oke guys, buat kalian yang nggak kemana-mana ya kan, malam tahun baru, ya kan, mending di rumah aja ya kan. <laughs> Sini lah, lu ngapain di situ? Iya. Yeah. <laughs> Dia nggak mau, guys. Eh, kita gebas kipas. Banyak dikipasin terus, guys. Sampai ini Uh, anu. Nih, kayaknya pakai nasi gak Pak? <laughs> tergantung selera. Tuh, tergantung selera ya, Pak ya. Pererannya nasi, pakai nasi. Wih mantap Komen-komen YouTube channel, jadi yang tadi saya kipas-kipas, sekarang sudah jadi. Nih, sambelnya oh sambelnya pedas banget, guys. Kayaknya, Wih mantap, kayaknya langsung dicobain, nih, guys. Kalau nggak, nih, nih, oh, nih, oh mantap, nih mantap, mantap, wis mantap, guys kecapnya guys wih sambal kecap nanti. Hanya pakai tangan aja, Indonesia banget ya kan? Sambilnya berasa, guys. <laughs> iya, sambil berasa, guys. Hmm. Yes. Wih, kalau kurang ikannya entar kita nambah ya kan? Hmm. Hmm. Mantap ya. nih kayak lapak aja <tuh> hmm. mantap mantap ya. hmm. uh. jadung hmm. Uh. Hmm. Hmm. mantap guys uh. Sambal kecapnya berasa banget Bubunya Bubu kan sebelum dibakarkan tadi dikasih bumbu ya Berasa Rasa nikmatnya guys Rasanya mantap Mantap guys Bum. Mantap. Nih. dateng Guys. Eh. Hmm. Di baduran, Guys. Bat hmm. banget Ini duran, duran apa? Oh, duran montong. Duren montong. Mau diapain lu? apa? belah mau dibakar duranya mau dibakar aja duranya cepat <laughs> hmm. apa? pas pas apanya? rasanya rasanya pas <laughs> <laughs> duranya datang ke sini buat dua lagi duranya isi ayo <laughs> lagi berantem oh, uh, hmm? mana lu <laughs> oke okay, okay, thank you oke okay. okay, thank you bro guys hmm. jangan lupa guys jangan di skip untuk in video ini ya. ini sekedar hiburan guys ya hmm. guys di tinggal ikannya udah habis guys oh, nasinya aja yang masih sedikit ya. ya kepala pokoknya jangan lupa guys like comment subscribe ya Terima kasih yang udah menonton pedes banget guys pedes uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye